Dolar New Zealand (USD) bullish, waspadai koreksi. Harga dolar New Zealand (USD) kembali melakukan fase tertahan, dan bias harian pergerakan dolar New Zealand (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.67102 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.66675. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212